Hai. nice. Wow, nice. Wah, wow, dua-dua langsung. Wow, headshot ya. Kena pala bapak kau ya. Hai jawab aja Ma Bro apa kabar semuanya, Allah Bro jadi kali ini Ma Bro coba bakal mau bahas buff dan nerf di season satu nanti Ma Bro ya yang akan datang Ma ya. Tapi kabar baiknya di season satu nanti nggak ada nerfnya ini. Oce nggak tahu Ma Bro belum diupdate atau apa Ma Bro. Tapi di sini nggak ada yang di nerf. Kebanyakan di buff semua banyak banget yang di buff Ma Bro ya. Oce sampai bingung nih Ma Bro mau pakai apa antar kali ya. Ada KN 44, Havika, DRH, M 13, Odin, Arctic, PKM Kiki 9 Switchblade Rus HS SPR J358 Renetti Shorty Lkar 9 DRH yang di BR uh, DRH oh iya yeah, BR sama MP ada buff dan nerf-nya ya ini ditandain nih, yang di BR di mana ya wah Gue eh, tadi aku salah ngomong Ma bro. Ada nya tapi nggak ada di sini ya. Semoga aja beneran di buff semua, tapi jadi aneh ya <gak> sih? <tapi> Aduh, tapi ya semoga masih semakin balance lah sama bro. Ya, di buff lagi loh ya. Terus di sini ada Hs ini menarik sekali, Ma bro. Ya, buffnya tuh waktu burst -nya. misalnya uh, kalian tau lah ya, shotgun Hs itu burst agak delay ya, dredek, dredek. Nah di sini tuh uh, buff-nya tuh dikurangin waktunya ma bro, ya, jadi lebih cepat ya burstnya, wow gokil sekali ma bro, ya. Ini oca tampilin juga ya di sini ya, wah itu kalian baca aja ma bro, ya. Silakan kalian baca, kalian share ke teman temen kalian video oca ini, like jangan lupa ya ma bro, ya, subscribe dan aktifkan loncengnya bro, oke. Okay? Dan menarik lagi, kini ini di ma bro ya. Ini senjata sempat menjadi kesayangannya Ocha mau bro ya dulu tuh awal-awal tuh mainin pakai Kiki Nine terus juga tuh bro ya ini di buffnya tuh range nya. Terus damage nya Ini tuh baru di nerf mah bro Kikina ini baru di nerf emang agak labil ya Abis di nerf di buff ya Abis di buff ya kalau <guluh> sendiri lah mah bro ya Oke okay. Yuk uh, Kali ini Uca mau pakai Kikina dulu lah ya mah bro ya Menjelang update nanti Wah tentu sekali sih ini, mah bro ya Afika juga loh M tiga belas apa lagi? Kalian banyak banget kan yang suka pakai M tiga belas, Ma ya. Oke, okay? Ocha lampirin lagi di sini yang lumayan lama nih, Mabru supaya kalian bisa baca juga bareng sama Ocha ya kan. Wow, oh, terus ada ini juga shorty, apakah shorty ter bakal lebih satu hit lagi kayak dulu tuh? Pada pakai shorty doang mainnya, Mabru Bro. Uh, ditambahin, Mabru, Bro, diimprove, selak reload. Wah, oh, kill keren keren keren keren keren keren menarik sekali ma bro ya dan kabarnya bakal ada mitik di LQ ma bro wow gokil sekali yuk da yuk langsung aja Ocha mau pergi kekinan nih Ocha sebenarnya penasaran ma bro ya uh, waktu itu kan Nerve bro Ocha kayaknya belum bikin konten soal kekinan yang di nerf nya ma bro ya rasa seperti apa damage nya, geli geli kali ya ah uh, yuk kita langsung main aja ma bro yuk Q Q -9 keluarkan kemampuanmu, G9. Nice banget, mabru ya. Uh, mantap. Shorty mantap juga lo ya. Tadi satu hit lo. Ada orang mabru. Hai. hai ya lumayan kencang sih ya ampun ampun Wuhui. mantap sekali mah Bro kita mendapatkan base nya wow nice kikinen yang masih lumayan aja sih tapi menurut ocha nggak enak enak banget ma bro masih lebih better switch blade mati ocha ma ya kilo, Elo. Mati lo. Uh! barbar, maaf, Bro. Yo move Maaf maaf nice lumayan lurus tuh wow cekok ah kalah sih asem asem aduh asyong ada yang spawn bareng gak tuh mati deh bro. hmm Nice sama bro, shorty. Kalau zaman dulu tuh, sama bro ya, yang pas shorty op op nya parah banget, bro. Itu tuh jarak jauh bisa satu hit. Maksudnya middle lah, ya nggak jauh-jauh banget ya. Ini jadi nggak fokus aja mainnya sambil ngobrol sama kalian. Mantap. Wow, di bokong ojek. Oke, okay, let's go. Nice, sudah ya, berdua langsung. Macam mana orang di sini, bro? Hai, kita harus pakai semua senjata, oke? Okay? No, nggak nyampe, bro aku ingin latihan shorty lagi soalnya aja maafin ya terlalu memaksakan pakai shorty nta mah bro. Wow headshot dia Kena kepala bapak kau ya? Oke okay. ya, yeah. aja kerjain shorty, wamen. Nice, good job bro. Ah, mati lagi aku bro, bro. Uh wow, dua-dua langsung. Good job. Nice banget, Bro. Gila. Senjata-senjata kita yang di-buff ini sungguh mantap memang, ya, Bro. Ya, jadi ini gunsmith-nya, Bro. misalnya nanti neta kali bisa pakai attachment ini, ma Bro ya. Dan Monoliti, kerekotek, Long No Stock, Wireless Stocknya 45 round extra magazine. Eee tapi gak cuma ini sih, kalian bisa pakai granulate grip tape juga ya gantiin laser kalau kalian mau gitu ya terus misalnya shorty ini Marauder suppressor steady stock, Watch Laser Tactical for grip, stable. Nah ini sudah cocok buat main nih ADS ADS-nya, ma ya dijamin satu hit tapi jarak deket. Oke, okay? ya udah Ma Bro kayak gitu aja untuk video kali ini Ma Bro, makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya ya mah, Bro ya. Terus untuk kalian yang pengen beli akun cody, langsung aja follow Instagram @kita_joabelin Ma ya. Enggak hanya cody di sana, untuk kalian yang main ML juga ada, FF ada, PUBG ada, dan game lainnya masih banyak lagi Ma ya, Terus untuk kalian yang pengen jokin akun game Kalian langsung aja paling segan, me at kita joget titikin di sana. Cepet banget Legendarinya mah Bro. Ya, yuk, Yo, see you, mah Bro. Dadah, semuanya, yaudah, dadah, semuanya. See you next.